ekonomi umat ini harus bangkit dalam Islam apa sih bedanya antara riba dengan bagi hasil pausat kan sama aja saya nggak ngerti riba sama bagi hasil bedanya kalau riba Selamat pagi kalau bagi hasil Assalamualaikum bedanya kalau riba yang jaga konternya tellernya pakai tel teller bukan mabuk bedanya kalau riba pakai rok pendek rambutnya jadi nah kalau ekonomi syariah islamic bank bank syariah pakai jilbab tapi kejamnya lebih kejam bank syariah ini kita sendiri yang membunuh ekonomi umat maka coba kita lihat bagaimana bedanya ini riba pinjam 100 juta bayar 120 juta mau untung mau rugi saya nggak mau tahu ente pinjam 100 bayar 120 begitu riba kan? kalau motorobah tidak begitu ente pinjam 100 eh sama suaranya Pak sama kalau untung hasilnya kita bagi kalau rugi kita tanggung ber dimana letak bedanya ekonomi Islam ada akhlak ada akhlak sana. ini 100 juta kau pakai untuk ternak ikan lele. kebetulan ada alumni dari fakultas perikanan tapi nggak pernah lihat ikan ahli dia kalau udah disuruh seminar tentang ikan ikan menurut etimologi ikan menurut teknologi macam-macam ikan jenis tahu dia tapi nggak pernah lihat ikan. Judulnya apa? Beternak ikan di atas kertas. Makalah ikan, tahu dia. Seminar tentang masalah ikan sampai internasional, tahu. Tapi nggak pernah ternak ikan. Ada nggak serjana begini? Ada. teori, Nggak pernah praktek. Maka setelah tamat, bingung. Lalu kemudian datanglah orang kaya yang baik tadi, dia kasih modal. Eh, anak muda, kau koserja napa, perikanan pak, mau saya kasih modal. Ya, ini 100 juta, silakan kau ternak ikan. Kalau untung, kita bagi bersama. Kalau rugi, kita akan tanggung bersama. Kira-kira yang ngasih uang ini, mau nggak anak ini rugi? Mana mau dia, maka setelah dia kasih pinjaman, doa dia lebih khusyuk. Biasanya dia mau tidur malam, bisniskan Allahumma ayyawawamun tapi setelah dia kasih pinjaman malam itu dia tahajud ya Allah duitku sudah dipakai anak muda itu ya Allah oh. jangan sampai dia rugi mati aku ya, ya. kalau dilihatnya udara sudah mulai mendung langit sudah mulai gelap turun hujan lebat biasanya dia kalau hujan lebat turun ditariknya selimut tidur dia tapi setelah uang dia pinjamkan itu Begitu dia tengok hujan lompat langsung bangun sholat ya Allah jangan sampai ikan-ikannya hanyut ya Allah. Dulu sebelum uang dia dia pinjamkan motor bagi hasil kalau ketemu sama anak muda itu aja dia. Assalamualaikum pak Haji, Waalaikumsalam. Tapi setelah uang itu dia pinjamkan motor kalau ketemu assalamualaikum anak muda apa kabar sehat kan? Sehat kan? Sehat, sehat. Kenapa dia tanya? Karena kalau sampai anak muda disakit sakit, uang nggak balik. Jadi nampaklah di mana letak ekonomi syariah, islamic, ekonomik dengan riba, letaknya ada pada ah, akhlak. Nampaklah ucapan Nabi. Innama makarimal akhlak. Ketika dia sedang duduk di airport nunggu pesawat ketemu sama bapak-bapak. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam. Bapak mau ke mana? Mau ke Jakarta. Tinggalnya di mana? Di Bogor. Loh, ya dekat-dekat lah masih dekat. Spesialisasi Bapak di bidang apa? Saya ini guru besar di Ekonomi Islam Tazkia. Wah, sesuai, Pak. Uang saya dipinjam anak muda. Bisa nggak Bapak besok datang ke tempat saya? Saya mau buat pelatihan supaya anak-anak muda ini ngerti maka terjalinlah silaturahim rahim beda sama orang yang riba tadi uang dia pinjamkan dia gak peduli mau kamu untung mau kamu rugi mau kamu sakit mau kamu mati yang penting uang kejam kira-kira bisa tertangkap bisa dari tatapan matanya nampaknya itulah enaknya bicara sama Komunitas, keluarga besar, tazkiah. Belum kita ngomongnya dia udah paham. <SILENGALAN>